Dari mereka kita semangat. masuk-masuk saja dari. Stiup lilinnya, Sekarang Tempat, tempat, ini langit terima kasih banyak untuk doanya dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima Terima kasih. Kami pamit lagi. <tuk> Mas sebentar tadi sekarang dan perwakilan keluarga yang ada kita sekarang kurang lebih jam 1220 dan ya Doribuka sebenarnya bagus Nah, ini ulang tahun yang ke-57 dan teman-teman dari Komsos Komsos baik Puskupan Maomere maupun Komsos KWI dan ini apa namanya Hidup TV. Uh, Hidup TV hari ini sebenarnya membuat surprise perayaan ulang tahun untuk Bapak Puskup ya. sebenarnya saya buka rahasia hari ini sejak kemarin itu kami merancang kira-kira apa yang kami bisa buat untuk Bapak Puskupan hari ini sehingga tadi tuh kami agak matikan Bapak Uskup selalu ada bersama kami sehingga kami bingung juga nih, mau mulai dari mana mau <gulau> kejutan tapi Bapak Uskup sudah lirik, -lirik gitu. <gulau> baik karena itu ya mudah-mudahan perwakilan kami yang hadir hari ini boleh menjadi perwakilan dari seluruh umat yang turut berbahagia bersama Bapak Uskup dan uh, Bapak Uskup siaran ini menjadi siaran langsung Bapak Uskup lihat sekarang di Youtube itu sudah sudah bisa disajikan oleh semua umat Bapak Uskup baik yang ada di Maomeres ini maupun di seluruh Indonesia maupun semua yang yang bisa mengakses YouTube. Teristimewa hari ini barusan tadi kita dengar berita dari Amerika, Romo Steve punya saudari, dia sudah sekarang sedang memantau apa yang terjadi di sini. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Uskup terima kasih banyak untuk kesediaan, untuk kerelaan dan juga untuk kemauan Bapak Uskup mau mau diatur untuk, untuk hari ini oleh kami semua karena itu Bapak Uskup sekali lagi terima kasih banyak untuk ini semua dan juga untuk kegembiraan yang Bapak Uskup hadirkan bersama kami kami hanya bisa mengucapkan profisiat dengan cara ini ya cara anak muda, cara gaul, supaya kegembiraan ini boleh kita bagi-bagikan karena orang bilang kegembiraan kalau dibagi-bagi dia akan bertambah-tambah sedangkan kesusahan kalau dibagi-bagi dia akan menjadi berkurang akan kayu mau supaya gembiraan bertambah-tambah maka kita mau bagi baik kegembiraan ini. Baik, ah, mari kita awali seluruh rangkaian acara kegembiraan kita hari ulang tahun Bapak yang ke-57 ini dengan doa. Kita percayakan Romo Leo untuk bawa kita dalam doa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung kami Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Atas segala rahmat dan berkat berkelimpahan yang engkau curahkan ke atas kami semua Secara istimewa engkau boleh memanggil dan memilih kami menjadi hamba-hamba kesayanganmu Secara khusus pada siang hari ini kami datang bersama sebagai satu keluarga besar keuskupan Maumere Mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Karena engkau telah berkenan memanggil dan memilih hambamu Monsieur Edwaldus Untuk menjadi gembala kami di keuskupan Maumere Terima kasih atas berkat dan cintamu ini dan hari ini kami mau bersyukur bersama atas hari ulang tahun kelahiran Bapak Uskup Edwardus yang ke-57. Semoga dengan berkat dan cinta Tuhan sendiri, Bapak Uskup kami dapat menjadi gembala yang baik bagi seluruh umat di Keuskupan Maumere ini maupun di mana saja berada. Kami menjadi satu saudara yang berjuang bersama-sama. Untuk mewujudkan kerajaanmu di keuskupan ini Dan teristimewa dengan makan bersama ini Memampukan kami untuk makin berziarah Menuju perjamuan abadi yang lebih besar Yaitu perjamuan abadi di surga Dengan berkatmu Allah yang maha kuasa Bapa dan putra dan roh kudus Amin Mari kita nyanyikan sama-sama lagu, lagu, lagu selamat ulang tahun. Kita nyanyikan lagu lagu ulang tahun baru nanti tiup lilin habis Happy birthday <San> Eh <tik> Kuenya. Bagi kuenya Bagi kuenya Bagi kuenya Bagi kuenya Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Yang kue yang pertama ini Musi Nur akan Berikan kepada Romo John Soro Mari Romo, John. Romo John Ini teman kelas Baik, coba. Oh, ternyata dia masih ada urusan kebelakang. Oya, oh, mari kita sambut dia. Dialah Romo John Soro yang sering dikenal dengan Romo Anis. Ya, silakan. Ya, Romo John. Ya, Romo John, Ramadhan ini disaksikan oleh seluruh umat sedunia, sedunia Romo John juga. Ya, Baik. setelah Romo John, uh, kue yang kedua, bawa kasih untuk siapa? nih spesialis, spesial tersalah pilih yang <guluh> Mungkin waktu sesuatu untuk gue ini, <guluh> ini saya sebagai ucapan terima kasih untuk kita sekalian yang sudah datang dan mendukung saya. Pasti lewat doa yang lebih penting, dan juga kehadiran ini merupakan dukungan yang terindah untuk saya, untuk karya kegombalan di Keuskupan Maumere ini. Ini saya serahkan ke perwakilan dari keluarga jadi kira, kira siapa? Keluarga Sipri ya. Ya. Bapak Sipri Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kue yang berikutnya Bapak Puskup. Mau diserahkan ke siapa? Perwakilan Suster Perwakilan ya. Suster Suster S Mari susten, ya, susten, ya. Oh. Suster perwakilan. Iya, Suster D Suster ini menarik. Oh. Oh. Baik uh, Masih ada satu, dua lagi. Ya? Satu lagi untuk. Untuk siapa, Pak Kusgup? Ya, panik, Mbak ya. Nah, ini kita doakan untuk yang berikutnya, ya, asik. Ya. ini perwakilan anak-anak, perwakilan anak-anak. Oke, okay. oke okay, baik. Uh, yang sudah terima kue bisa cicipi bisa cicipi, lalu kemudian informasi, lima menit lagi lima menit lagi kita nanti akan nonton uh, tayangan tayangan dari Komsos, baik uh, KWI uh, Hidup TV dan juga Komsos uh, Kusban Maomere yang memuat seluruh rangkaian upacara persiapan untuk kegiatan kita hari ini Tangan Nukolaus dan Maria Doni Ayahnya seorang pensiunan yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2018 di Negara Komando dan Kuma Komuni. Berikut ini kita akan menyaksikan tampilan dari status status dan juga pencapaian selamat tahun dari mereka untuk penghargaan universitas. SBP yang depan pelampung hahaha yang pertama harus menjadi Juli 2018 Paus Fransiskus menunjuk Monsignor Everalus Martiusen menjadi Uskup Maumere.